terima kasih rajin dong? Halo ya Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel Seven official Oke jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan proses-proses yang terbaru lagi ya Oke kita langsung aja masuk ke video proses yang pertama ya Oke, selanjutnya ke persediaan yang kedua, ya. Oke, lanjut ke episode yang ketiga, ya.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 oke lanjut ke presiden yang ke enam oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh. Okay, lanjut ke presiden yang ke-8, ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-9.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 Oke, lanjut ke episode yang ke-12. Oke, lanjut ke episode yang ke-13, ya. Oke okay, lanjut ke episode yang ke-14 lanjut ke peserta yang ke-15 ya. Coba, coba, coba, coba, coba. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-16 ya. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17. Oke, lanjut ke presiden ke-18. Oke, lanjut ke presiden ke-19, ya. Oke lanjut ke preset yang ke puluh. Oke okay, guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dan kalian jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa upload setiap harinya. Oke okay, bye.